Sekretaris Joe mengkhianati Joe Dante dan sebenarnya orang suruhan Logan Lee. Pada video sebelumnya Mimin mengatakan jika ada kemungkinan bahwa Sekretaris Joe mengkhianati Joe Dante. Hal itu semakin terlihat jelas dari gerak-gerik Sekretaris Joe di season ketiga drama Penthouse. Sebenarnya gerak-gerik pengkhianatan yang dilakukan Sekretaris Joe telah terlihat di season 2 sebelumnya. Sekretaris Joe memang terlihat sangat loyal pada Joe Dante, namun bagaimana jika semua itu adalah kebohongan untuk memperdaya Joe Dante? Seperti yang Mimin katakan, sepertinya Sekretaris Joe bekerja sama dengan Logan Lee atau dibayar oleh Logan Lee untuk mengalahkan Joe Dante. Seperti yang kita ketahui Joe Dante bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Pasti Sekretaris Joe adalah salah satu dari rencana Logan Lee untuk mengalahkan Joe Dante. Pada season 2 episode 11 saat Logan Lee menyelamatkan Naegyo dengan motor dari kejaran Sekretaris Joe. Terdapat scene yang sangat aneh sekali terutama pada saat Logan Lee berhasil melewati rel kereta api dan meninggalkan Sekretaris Joe di belakang, Logan Lee tidak langsung pergi namun dia malah berhenti dan menatap balik ke arah Sekretaris Joe. Di samping itu, Sekretaris Joe juga mengetahui jika Logan berhenti dan menatap ke arahnya dan aneh Sekretaris Joe membalas tatapan itu seolah-olah memberi kode untuk melanjutkan perjalanan dengan aman. Semestinya jika memang Logan lari dari kejaran Sekretaris Joe seharusnya dia tidak berhenti karena jika berhenti akan ditangkap dengan mudah. Begitu juga sebaliknya Sekretaris Joe seolah-olah membiarkan Logan Lee pergi dengan aman padahal dia melihat sendiri Logan Lee berhenti dan semestinya bisa terkejar setelah kereta lewat. Kemudian pada episode 1 season ketiga, saat tragedi pengeboman Logan Lee yang dilakukan Joe dan T, Sekretaris Joe sebenarnya ada di lokasi kejadian dan menunggu Joe dan T di dalam mobil, namun saat Joe dan T masuk ke dalam mobil Sekretaris Joe malah melihat ke arah ledakan bom Logan Lee. Tatapan sekretaris Joe juga tidak seperti tatapan yang senang, namun lebih terlihat seperti tatapan yang mengkhawatirkan dan memastikan Logan Lee bisa lolos. Dan anehnya sekretaris Joe pada waktu itu tidak memberikan respek pada Joe Dante seperti anak buah dengan bos pada umumnya. Kemudian pada episode 4 season 3 kinerja dari sekretaris Joe menurun drastis dan membuat Joe Dante sangat kesal dan marah hingga memukulnya berulang kali. Terlebih dia tidak melaporkan apa-apa terkait Yodong Pil padahal Jo Dante memintanya sebelumnya. Sampai pada akhirnya Hayun Chul yang memberikan laporan terkait Yodong Pil pada Jo dan Selanjutnya pada saat diperintahkan untuk mengikuti Oh Yun sekretaris Jo mampu dikelabuhi dengan mudah oleh Oh Yun -hi. Terutama ketika dia menunggu Oh Yun di tempat tes DNA tanpa kepastian yang jelas. Seperti yang kita ketahui Sekretaris Joe sangat pintar dan tidak mudah untuk dikelabuhi. Bahkan pada misi-misi sebelumnya dia selalu berhasil menjalankan tugasnya. Namun pada season 3 ini sangat menyedihkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Mimin jika sebenarnya Sekretaris Joe adalah orang suruhan Logan Lee? Atau apakah kalian punya teori sendiri? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar mengenai teori kalian biar Mimin dan pecinta penthouse lainnya tahu. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu sekretaris Jo yang memalsukan kematian Oh Yoon Hee. Jika benar sekretaris Jo mengkhianati Jo dan Tae dan sebenarnya bekerja untuk Logan Lee, ada kemungkinan sekretaris Jo bekerja sama dengan Oh Yoon Hee dalam mengalahkan Jo dan Tae dan mengungkap kejahatannya. Mengingat Logan Lee sangat mempercayai Oh Yoon Hee, penjelasan lebih lanjut mengenai kematian Oh Yoon Hee akan Mimin buatkan video spesial Oh Yoon Hee. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu perkembangan terkait penthouse. See you on the next video.